Yo. Halo, Pak Dino. Ini ada tugas baru. Sasaran dan target harus bisa kita bulan ini. Dan jangan sampai meleset kali. Kejadian. Ah, kita tahu. Oh, iya, ya. Bingung iki iki sapari. neng Nanti ya. Betul? Oh, saiki entuk nganu entuk kumpul-kumpul protokol kesehatan iki, masker. Ini pengen piknik, pengen ngemon Bodoh jadinya piknik apa Aku selalu pengen Pengen jangan, ya Allah Aku iya, aku iya, anu, anu ya hei bu, Rene Sapa, pak ini apa yang <tuh>. oh, eh? alah, alah, hah? apaan awak eh oh, awak eh, eh. pikiran kok koyo rono rono <laughs> Nek kok ngawur uang kaya kok Marai deg aku. Kaya si, apa oh, kok diundang pas Yo, maksudku tak pus kok Maksudku kuwi, pasangan usia subur. suamu istri umur 15 tahun tekan 69. Eh, sampeyan ke perawan apa pus? Nek sampeyan ke isih perawan, aku ra dong ngomong. Nek pus aku tak matur. Tak matur bapak opo Pak? Lho, ono informasi, ono safari, pelayanan KB implan karo ayudi, gratis toh? Iya pak, info nejal, aku tak pengen ngerti. Ono pelayanan pemasangan KB implan karo ayudi, sing tanggal 10 November nang Puskesmas Temanggung, sing tanggal 10 November nang Puskesmas Darmorini Syaratnya apa wae pak? Tidak ada kopi KTP 5 Foto kopi KK CD Bayar 10000 nang loket Hah? Ha? Bayar? Jangan ngasih? Ya, gratis Bayar 10000 loket Sekarang konversi ya bisa konversi? Hah? Saya tukang jahit-jahit? anjol apa hubungannya konveksi ke karaoke? lah karena uang deso budu Nepal. <laughs> tutup konveksi, yu, tapi konversi, konversi kuwi ganti alat kontrasepsi misalnya sekosuntik neng ayudi apa ke implan udang. Oh bundr. Sambang wis capek, purung you jom melu net dulu. Membawa nek kon melu sampean. Ya ora maksud deh, sesukwi tanggal 10 November ikut Sapari. Tonggo-tonggo nek kuih, sing daurung melu kape. Ayo dicak sisan. melu kape, orang mana wai. Oh ngono oh oh no. wes aku harus tak melu KB aku ya usah sikip ya udah dan aku ya melu KB implan nah wii sampai melu KB pasang implan bongkar pasang lamanya telung tahun yowes yang ngono aku ya tak ngomong karena Bapaknya bocah-bocah Pak Brengos, jodan eh, dia ngomong karena nih. ada apa tuh ini Pak Brengos? Ini loh ada kegiatan safari KB Di Kecamatan, ya apa, Dukus-Dukus Mas loh, tanggal 9 sama 10 Oke, insya Allah nanti kita pantau juga ini Ya. Oke, ibu-ibu mari kita semuanya ikut KB Ayo semua ikut KB Dua anak lebih sehat, mereka